Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 12 dari 26 film India versi Fans Bollywood. Sekarang saatnya kita bahas posisi 13 sampai 15. 13, Ping, 2016. Minal, Falak, dan Andrea bertemu Rajvir dan teman-temannya di konser rock. Mereka lalu memutuskan untuk makan malam bersama-sama setelah konser. Rajvir salah mengartikan hal ini dan mencoba melakukan sesuatu kepada Minal. Minal dalam tindakan membela diri akhirnya memukul Rajvir. Rajvir dan teman-temannya melaporkan Minal atas laporan percobaan pembunuhan. Film ini menunjukkan pertarungan hukum antara Minal dan teman-temannya untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Film ini juga menggambarkan persepsi masyarakat India terhadap wanita yang tidak mengikuti standar budaya dan moralitas masyarakat. 14. Secret Superstar 2017 Secret Superstar adalah film India yang dirilis pada tahun 2017 silam dan berhasil memperoleh penghasilan sebesar 140 juta US dollar sekaligus menjadi salah satu film paling populer dengan profit terbesar sepanjang sejarah. Film ini disutradarai oleh Amir Khan dan menceritakan tentang perjuangan seorang anak menjadi penyanyi profesional. 15, Vikram Veda, 2017. Film yang disutradarai oleh Gayatri dan Puskar ini bercerita tentang kisah perwira polisi bernama Vikram, diperankan oleh Madhavan, dan rekannya, Simon, Prem, yang berusaha menangkap Veda, Vijay Setupati, seorang penyelundup dan pembunuh. Terdapat banyak konflik dalam film action ini dan penulisan alur ceritanya juga sangat baik. Penonton akan disuguhkan penampilan yang sangat apik dari semua aktor yang ikut berperan dan juga seakan ikut ke dalam konflik yang terjadi.